Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Meta Wedding. Kita akan menampilkan requestan yang selalu ditanyakan sama kalian yaitu adalah tutorial kerudung di video ini bakalan ada dua tutorial yaitu tutorial hijab syari yang yang apa sih heboh gitu sama yang simple yang pertama kita mau yang heboh dulu ya nanti yang kedua baru yang simple oke kita mulai yang pertama ya, ya. kita mulai pertama-tama yang harus dia siapin itu adalah kerudung kerudungnya ada tiga bahan pertama kerudung karet kayak gini yang udah dipakai ini biasa aja dipakai kayak ciput gitu terus bahan ini bahan ceruti ya. Yang sering banget ditanyain ini ukurannya itu kalau misalnya kita beli itu 150 x 75. Ya. Di sininya 150 cm, ininya 75. Oke? Okay. Bahan untuk vel belakang ini macam macem banyak ya. Ada yang ada brokatnya kayak gini, ada yang polos kayak gini, ada juga yang udah berserat kayak gini ya serat-serat akar gitu. Nah, pertama-tama kita udah pasang ini, dirapihin rambutnya. Oke. Okay? Terus ditutup dadanya karena kan ini bahannya uh, apa? tipis. Jadi untuk kerudung karet ini untuk ngelapisin aja karena biar enggak nerawang. Tadi kita udah pakai ini ya, brokat. Tinggal ditempel aja gini. Ke jidatnya ini harus nempel gini ya. Terus satu bahan lagi untuk uh, pakai kerudung yang rada-rada effort. Pakai bahan ini, bahan krep organza. Krep kayak gini ya, ini harus hati-hati banget ya. <tiny> <tiny> <tiny> <tiny> ini gue kayak Masha, ini pura-puranya gue ini editor dipotong pura-pura ini ya kita udah siapkan <laughs> kenapa ini bahan jangan lupa dipotong ibu editor <laughs> udah kayak gini kita sematkan ya jangan lupa kita penturin di sini 5.1 2 3 4 5 karena biar nggak guys okay, ter gini-gini dikit langsung <laughs> Kayak kayak ibu ini, kalau langsung gini-gini kan? Kalau pakai kerudung, kebiasaan lalu supaya ini gak ngembung banget. Ini kita kebelakangin ya. Nah, bagian sini udah biarin berantakan, nanti kan ditutup lagi. <kaya, kaya>, Oke, okay. udah, okay. okay. okay. warnanya itu nih. Lalu kita siapkan bahan yang jatuh bisa ceruti, bisa ini ya Kalau ini dia lebih gede lagi nih Kalau ini hampir kotak gitu I I Kayaknya lebih dari 100, lebih dari 75, kayaknya ini 150 kali 1 meter Ini bahan apa? Ini bahan sifon ini Karena biar warnanya sama ya Yang tadi warnanya kurang sama Gitu guys Ini kita lipat aja kayak gini kita nggak kan lipat kayak gini. <laughs> kenapa? jambul gue susah-susah. kenapa jambul gue di? susah, susah di <laughs> <Susah, susah, laughs> angkat-angkat di tutupin. <laughs> ini bagian tengahnya nih. kita jarumin di sini. Jarumnya kalau kalau yang gede-gede harus senada warnanya ya. Biar rapi. Satu lagi di sini aja. Kita tutup bagian badadanya ke dalam sini nih. Sini ya kita sempatin. Kan kayak gini ya. Kita ambil yang sebelah sininya karena kan biar yang bagian belakangnya enggak ketarik. Jadinya bagian belakang tetap ketutup sampai bokong Nah, ini ujungnya ke sini aja nih. tadi ini kita rapi. habis itu kita pantek Pantek kita jarumin di sini ya boleh pakai ini kalau pengantinnya minta tapi kalau pengantinnya nggak mau nggak apa apa nggak usah dipaksa kamu mau nggak pakai ini ini kita uh, jaruminnya sampai ke nembus ke baju lah. Lah. <laughs> nembus ke bajunya ya biar nggak goyang-goyang jadi dia tetap <laughs> jadi dia tetap diam di sini udah jadi kayak gini boleh berdiri bu. nah ini kayak gini tuh, ini ketutup, dada ketutup, enggak nerawak belakang juga ketutup tuh sampai sini ya tuh. kita pakai infill belakang. terus pakai mahkota Mahkotanya aja kayak gimana aja terserah kamu. <coughs> <coughs> biasa aja dong. Yeay, selesai. oke, okay. ber ber salam berdiri. Bu. Saya pakai baju pengantin, Tuh. ya. Madu sini, hmm. satu lagi ke sini. Oke, okay. <laughs> next. Oke okay, kita next! Kedua! Siapkan kerudung cerut kayak gini Di bagian sininya Ini bagian yang simple ya Kita tutupin, ini bagian ciputnya Ke belakang Kayak peniti ya Setelah itu gini. Nih Ini kan gini kita. Gitu kita nah kita sambungin ke sini nah udah kayak gini kan bagian panjang nih bagian panjangnya yang di sebelah kanan langsung kita gini aja lalu <tuh>, gua tahu tuh uh, udah deh Udah selesai Model oh, terfavorit ya, oh terfavorit karena ini simple pakainya juga cepet insyaallah terus yeah kita mau pakai bahan yang gini. inilah ya untuk bagian belakangnya kita lipet ini kan kotak gini ya kita lipat jadi segitiga tapi jangan terlalu rapi-rapi banget asal-asal aja jadi kan natural gitu kan tuh kayak gini set ya sematkan oke bagian yang simple tanpa mahkota ya ini ini gini aja tuh ih jangan ikutin nah ini di diikutin di bagian ininya aja Nah gitu udah simple banget kan atau mahkota doang juga gak apa-apa ini kita pakaiin aja ya pegang sini dong mbak. selesai lebih elegan ya lebih bagus Nih ya tuh simpel dia ya, cuma sampai perut sini tapi ini juga udah termasuk syari kok belakangnya juga udah ketutup ya sini tuh udah ketutup ya masih tutup ini lagi deh kan oh, nanti ada gaunnya oke okay. Oke, okay, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, okay? recreate ini ya, tag kita di Instagram. Oke, okay? dadah, Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Dadah.